Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.36623 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36501. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212